Hai guys, jadi hari ini kita bakal main map ini lagi, dan hari ini kita ada perkembangan di sekolah kita sendiri. Dan ini kenapa suara temanku temenku, uh, bukan delay, maksudnya suaraku di suaraku mental di speakernya temanku. pakai headset kayak gini, ini ini ini, Oke, kita lihat aja kerendaman orang-orang yang ada di sini apa aja. Dan kita bakal review apa aja yang berubah dari sekolah ini. Jujur ini udah banyak banget yang berubah sih sebenarnya. Dari desain, dari desain, sama penambahan tingkat. Oke, okay. langsung aja kita mulai review di sini. Ya ada peningkatan berupa teras. Masalahnya ini nabrak sama tiang, uh, sama tiang bendera. Jadi kalau kita upacara kita bisa dari atas sini tuh, Langsung hormat. Langsung dari sini kita hormat Easy dari sini di bawah tinggal itu aja sih tinggal Ya naik-naikin benderanya Kita coba review dulu Betang. dari bawah Apa aja yang berubah Yang dari bawah sini uh, Ada dikasih bell Terus di sini sign-sign kelasnya udah dikasih warna sama si owner Oke okay. dan untuk kelas animasi Oh my god oh. Oke, okay, kita bisa duduk dengan klikan. Oke, okay, update yang cukup bagus. Yeah. btw di sini ada beberapa pelajit teman-teman yang udah ditambahin kayak AFK, Image Map, yeah. sama yang lain-lain lah. Pokoknya yang kita butuhin biasa di server. Yeah. Terus di sini papan tulisnya diganti sama Rega, ya jadi papan tulis warna putih. Karena nah, sebenarnya ini konsepnya itu konsep sekolah-sekolah di Amerika ya. Karena kan sekolah di Amerika rata-rata itu masih pakai papan tulis warna hitam tuh. Jadi ya, aku pakai itu aja. Kata rega, kan kita tinggal kan kita udah dari 2021 nih masa pakai papan tulis itu jadi ya udah terus kelas uh, kelas modeling juga sama papan tulisnya diganti dan bangku bangkunya pun masih sama belum belum ada yang berpindah terus kelas rendering bangkunya masih sama dan kita tambah satu fasilitas berupa AC ya AC-nya kayak gini lagi ya wajar sih karena server ini kagak ada mod untuk AC jadi ya ya Bangun, apa? Sabar, sabar, kamu sabar, sabar, sabar, sabar. Kamu nanti, kamu nanti kesurupan. Tenggah bengong, kamu kesurupan. Enggak, aku kesurupan. Oh Allah. Oke okay, di sini, oke okay, di sini ada member baru teman-teman, yaitu si wajib eh. ini. Oke, okay. dan di sini ada tangga jalan terbang. Dan di sini ada balkon. Apa apa Kita fokus dulu kesini. Ini, ini ada kelas lagi, ada kelas baru. Dan btw kelasnya ini. Uh, ini ya teman-teman yes. ada kelas baru, jadi kita bikin kelas, namanya kelas, kelas editing, uh, uh, bukuku, kelas art, bukuku, sama kelas jangan apa? Jangan bisa di kantong. Ya, oh iya lightning lagi. Lightning. Okay, okay. Dan pertanyaanku yeay. kelas ini oh, masih ambil. Bukuku gak bisa, oh, ya, Buku, aku, ya, gak bisa aku ambil Di sini kelas ah, masih yeay. gelap. Oh, masih, karena kelas ini masih gelap, jadi kita tambahkan berupa lightning gratis. Nah, terus di terus di bagian sini ada ruangan yang cukup luas. Ini nggak tahu bakal diisi sama apa. Kita tunggu aja uh, keputusan owner. Soalnya di sini kagak oh, ada apa-apa, jadi gue mau diisi apa. Tapi di sini ada ini, ini, ini, uh, ruangan menuju ini, ini, ini, ini, ini. perpustakaan, teman Nah ini dia perpustakanya. Cukup simple untuk perpustakanya karena ini yang desain itu tempatku si Grand Ferry dan orangnya nggak tahu di mana. Uh, dia ada di server, dia ada di server. Jadi sini, sini kalian bisa lihat. Tapi aku nggak tahu posisi David itu di mana, antara dia di rumahnya atau dia lagi di tempat lain. Di kantin, kantin, kantin. Terus di sini ada uh, beril. Beril ini isinya uh, buku yang udah mulai habis. Enggak <laughs> tahu ini. Lihat bukuku, Leji. Ah. Leji, lihat bukuku. -buku itu apa? Book and Quill. Wah. Rega kenapa kamu di as kenapa rega pakai kaca? Sehatrek aku pakai kaca kok. <laughs> Rek aku pakai kaca kok. Oke, jadi di sini di perpustakaan. Kira-kira kaya, ya, kayak -kira gini. Di sini ada item frame uh, yang belum terisi sama sekali. Kuih. Terus di sini ada beberapa Ancet. peraturan. Tolong Ancet. jangan berbicara di perpustakaan, tolong Ancet. jangan main-main ma ma ma di perpustakaan. Bu, bu, lari. Karena disini aku lagi review jadi enggak apa-apa aku boleh ngomong lah ya. Oke, terus di sini ada ada banner baru untuk sekolah kita disini sini namanya sekolah. Oh, jangan ditutup itunya. Lari. Dan BTW, tempat ini di-upgrade teman-teman. pa pa jalan lagi. Dan yang tadinya ada jualan di tengah sini sekarang kagak ada lagi. Sekarang yang jualannya pindah ke sini coy. Jadi disini ada jadi di sini empat. Uh, ini oh ini kalau kita mau cari iron di sini. Kita kalau mau dapetin iron kita harus kita harus kumpulin 16 cobble atau 32 coy. Oke okay, enggak apa-apa. Kebetulan aku ada cobble yang sudah terpakai jadi aku bisa. Anak kecil TTV di sini ada se ada Lucky Ini Itu bawat aku kenal aku kenal dia siapa tapi aku lupa namanya. Sebelum kita ke kolam renang kita bakal ambil dulu cobble yang ada di chest kita Soalnya ah oh, sebentar. Ye, di hey, bawah steel okay, kita masih ada di cobblestone. Iya, iya. Ye, ye, masuk. Dah, aku ngesak. Ye. Oke, kita masih ada teman-teman. Kita masih ada cobblestone di sini. Nih kita, <ti> kita, kita, kita bisa langsung aja beli makanan di sini. Oke. Okay. Oke, -Okay, kalau mau beli makanan. Oh, ini <ti> nenek nah, kecil. Teman harus ke sini dulu. Ke je ngecit. Ke je ngecit. kita klik kanan, terus kita masukin Sini, sini. Air. Uh, kita, teman -teman, sini, sini. Ah, ini itu. Cobblestone kita yang tadi ya butuhnya 12 itu depanan depanan nih wah derlah enak banget kan sama enak oke okay, kita ambil dan oke okay. kita udah dapat 64 iron jadi kita bisa beli makanan di sini nih ada cookies kita kanan nah Kenapa di sini ada, ada 8 iron aku dicekai berapa ya beli... segini aja udah cukup untuk ada boong kau terus di sini ada biji tolong so, ini biji Wi Oke coba aku pengen TP TP kamu konek Aku di sekali kita lanjut aja ke bawah sini. Yoi. Di bawah sini di bawah sini ada kolam renang uh. dan kolam renangnya uh. menurut gue ini cukup elit ya teman-teman karena, karena, karena ada glowstone di karena ada glowstone di mana-mana teman-teman Terus sini ada air gratis dan selain kolam renang ini untuk uh, untuk latihan iya, iya, iya, iya. Kolam renang ini bisa kita pakai iya. untuk mandi secara gratis. Jadi ini kalau kalian mau mandi bisa di sini, nggak perlu nggak perlu bikin kamar mandi di kosan. Jadi kalian kalau mau mandi ke kolam renang sekolahnya Tapi terus, di toilet ada. Terus di sini ada ruangan-ruangan uh, iya. yang apa? Uh, yang masih basic lah ya. Di semua sekolah. Bedaan ini nih. Ada Nih ceritaku, ya, jangan ada kasih bulu. tahu ke yang lain. Dan Baca keras-keras, berampun pelaku. Jangan-jangan. Ya udah lah ya. Semoga aku bisa niat dalam ngedit video kali udah, ini. Kak. Aku nggak mau, aku nggak mau ngedit lama-lama. Takutnya panjangnya videonya. Jadi ya udahlah ya. Sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan oh. subscribe di akun gaming. Bye-bye.